Sebuah potret jadul dari sosok penyanyi muda yang tenar di tahun 90-an, Nika Ardila belum lama ini mencuri perhatian. Nika Ardila nampak menggunakan ponsel jadul, Motorola Microtac 9800X yang pernah booming dan dijual dengan harga super mahal di masanya. Berpose cantik, penyanyi muda pelantun bintang kehidupan ini nampak menggunakan ponsel jadul keluaran Motorola yaitu Motorola Microtac 9800X. Dilansir dari Mobile Phone History, Motorola MicroTak 9800X ini dirilis pada 1989 dengan bentuk flip yang ikonik khas ponsel jadul pada masanya. Motorola MicroTak 9800X mulanya dirilis untuk merebut posisi teratas dalam pasar ponsel. Dengan handset kecil dan berat yang super ringan, Motorola MicroTax 9800X menjadi ponsel yang berbeda dari perangkat lain di pasar smartphone. Saat Motorola MicroTax 9800X rilis, pasar smartphone tengah diramaikan dengan ponsel berukuran besar mirip batu bata. Menentang tren, Motorola MicroTax 9800X cukup mencuri perhatian. Perangkat Motorola MicroTax 9800X ini juga menjadi ponsel pertama yang membawa bentuk baru yaitu flip phone yang kemudian menjadi tolak ukur beberapa ponsel lipat lainnya dalam sejarah ponsel. Walaupun tidak punya banyak fitur menarik, pengguna Motorola Microtax 9800x hanya dapat menggunakan perangkat tersebut untuk telepon. Menurut beberapa sumber, pada masanya, Motorola Microtax 9800x dijual dengan harga yang cukup fantastis yaitu sekitar 11 jutaan rupiah hingga 19 jutaan rupiah. Lebih lanjut, Motorola MicroTax 9800X diduga merupakan ponsel pertama yang digunakan penyanyi muda yang meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 1995 di umur 19 tahun ini. Melihat Motorola MicroTax 9800X sebagai ponsel jadul yang digunakan Nikke Ardila. kamu pernah menemukan atau mencoba ponsel ini?